assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua kembali lagi di channel dunia teknologi di video kali ini dunia teknologi akan membahas tentang jelang debut resmi realme bongkar spesifikasi C35 tapi sebelum melanjutkan videonya alangkah baiknya teman-teman semua mengklik subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal video dari kami Realme diam-diam tengah mempersiapkan smartphone C35 yang akan diluncurkan pada pekan depan, tepatnya Kamis, 10 per 2. Namun menjelang debut resminya, Realme mengungkap sejumlah spesifikasi yang dibawa perangkat tersebut, dilansir GSM Arena. Minggu, 6 per 2, Realme C35 akan memiliki tampilan datar dengan warna hijau di bagian belakangnya. Sementara itu, layar depan ponsel itu memiliki ukuran 6,6 inci, Layarannya dikatakan sudah Full HD, bagian belakang ponsel itu terdapat tiga kamera dengan lensa utama sebesar 50MP, dari segi RAM maupun memori penyimpanan, Realme masih belum mau terbuka dan menyembunyikannya. Untuk audio, Realme menyematkan audio jack 3,5mm, Realme akan membeberkan spesifikasi lebih lanjut dalam perilisan yang kurang dari lima hari lagi.